Oke, okay, dapat satu saja Oh, dapat dua. Okay, dapat empat. You got a friend in me. You got a friend in me. Hai waalaikumsalam bro Apa kabar semuanya semoga kalian saya selalu jadi kali ini oce bakal mau main Ranked tapi oce mau ngasih sedikit info sebelum main ya mal bro ya kalau COD mode multiplayer ini servernya ini udah digabung nih mal bro jadi menurut oce makin seru ya ya sebenarnya sebelumnya sudah digabung tapi cuma di jam-jam tertentu saja ya kayaknya dari malam sampai pagi nah kalau ini kayaknya 24 jam udah full digabung mal bro ya dengan server MSP ya atau Malaysia Singapura Philippines jadi Indonesia sudah masuk ke dalam bagian mereka Jadi kita bisa main sama mereka mal bro ya Wah gokil banget ya? pasti seru ya Menurut aku seru karena lawannya bukan orang Indonesia aja Tapi tim luar terus mal bro ya Dan pingnya nih nggak um, naik sama sekali ya Jadi kalian jangan khawatir walaupun servernya sudah digabung mode multiplayer Tapi tetap stabil buat main mal bro Gak nge -like sama sekali karena ya server tetap sama Cuman kita jadi bisa gabung nih mainnya sama player-player msp gitu aja sih ma bro. oke yuk let's go Oca mau langsung saja main ngerang mah bro Oca harus berlatih ya karena dikit lagi sudah memasuki turnamen stage 4 ya Garena Qualifier untuk World Championship ma bro ya let's go kita latihan yuk mah bro let's go ini sudah bergabung ya jadi Oke gak cuma lawan orang Indonesia aja. Ya. Capek kayak miss Keeper deh. Let's go. Ayo, reng -teng, teng teng. Kita langsung gas aja, cuy. Oke, dapat satu saja, mah, Bro. Oh, dapat dua. Mana musuhnya? Tapi dia dapat empat. Mantap sekali! Kita langsung keluarkan Hunter Killer drone. bro, bro. dapat lagi. Wow, dia sudah masuk begitu saja. Sangat cepat sekali, mabru maafin Ocha, dan kita sudah switch. Bagusnya kalau gini, uh, Ocha setup saja ya. apa deh mantap sekali mantap halo lagi lagi cepet, mau mutak cepet, cepet banget cepet cepet. Cepet Aduh. Ah mati, oca, mabru, mati oca, ya ocha ma Bro maafin ocha ya ma ya. Ini teman oca aneh sekali ma Bro. Dia ocha harus eh harus ledakan nih. Yo ledak ledak ledak ledak ledak. ledak. Ah. Tadi kalah loh kecepatan. Ah mamam lo. lantas kali, ma bro. woo, weh, eh, salah, salah, salah, udah salah nih. wah, hahaha, <laughs> ojek lari predator misilnya salah sekali, ma bro. soke okay lah apa ah, tiga ya mengerikan sekali kawan oke okay. nice sir. mantap masuk Wah, bocor keluar hunter turun tapi nggak bisa ya Oke, okay. let's contested. go. Kita langsung saja, bawah. Oh, Sini ada. Nah, kamu ketahuan hati dia ya bro. Wow, wah dari tangga. Harus kau cem mengeluarkan golayet sekarang. Ini asli- asli jago-jago sih dan nomor satu jago-jago lo. Hey, tinggal munak. Halo, kau mau setup ma bro? Karena kita harus setup dan akan kau cem keluarkan golayet. Ha ha ha. Sudah cakawakan golayer buat next setup. Ya ha <tik> ha. Kasihan deh. Mana lo dia mah bro. Uh. Menyerah kamu ya. Lebih baik menyerah tapi ya gimana mambu hehehe mantap sekal sekali wow, wow. Uh, mantap mambu ya gokil loh aja suka nih suka sama bisi ya switch build juga enak sih senjata yang sekarang mantap sekal sekali sih boom boom, boom. kita masih sekali lagi oke okay? wow wow wow wow mantap ma bro oke okay. uh, take off sekarang udah masuk ranker lagi ya keren sekali tapi emang take off tuh masuk turnamen sih ma bro jadi ya memang seharusnya masuk ranker let's go aku mau switch switchboard deh di mode sd ini halo kaget ah, kamu ya. Gimana kawan orang-orangnya? Ocha hmm. coba kampen hmm. Bro. Oke, okay, Ocha okay, okay. ready hunter killer drone sekarang ya. Eh. Gaduh, nih, Cuman oke demi kalian, oke. Mainnya dulu. Let's go, kita kemana lagi? orang sudah mati, coy Ya shotgun mah bro. Oh my god, toh tidak expect kalau dia pakai shotgun ya. Let's <SILENGALAN> go, Nice bro. Budi wow, ya. Wow, rupanya. Tekto ya bro. Let's go. Anjay. Long shot ya. Bro sekali pakai Swiss Blade ini berasa pakai Fenix zaman season 5 dulu. Sistem, season major series maksudnya ya. sistem, sistem, sistem, sistem, Semoga saja dia yang lewat Ingin ada deh. Ya Allah Dia udah mati kaya kira dia tuh bakal turun gitu loh ya Oke okay lah ya Dua sama waduh, waduh. Aduh, dibokong Ocha ampun deh pak, deh pak. Jep, jep. Apakah kalian ada saran ma Bro? Uca mau coba ke Belong Ya, kita coba ke Belong Uca mengaku. What? orang-orang suka bokong udah oh dua kali dibokongnya, dua kali mah bro, di dibokongnya. Ini membuktikan dengan digabungin server MSP ini orang-orang tuh pada cerdik ya, asli. MSP itu kan gabungan tuh ya, tim-tim bagus juga, berasal dari sana juga termasuk timnya Indonesia gitu. Loh. Tapi ini menang nih harusnya nih, halo bro, dia masih di atas, apa enggak nih di merah? itu doh? Keh ya, diputar puterin doang dah. Ya ha ha ha ha. Oke okay, apakah kalian ada saran? Sepertinya uca harus tabrak nih terus tabrak seperti ya. Berbagai cara Oca coba ya mau membokong-bokong mereka juga tapi Oca yang malah dibokong. Oke. Okay been planted. Ah ah ah Ah ah ah mau kalah ini Mbro. Gak tau, Oca bakal comeback atau enggak ya. Tapi kalau misalnya bakal comeback ya ya udah, aja What? Nice katanya Mbro, impresif. Kalau kalau kalau Indonesia tuh, tuh pasti udah manggil. Oca, oca. Ini self nya MSP mau bro. Boleh drop bro. Ini jangan sampai ke belakang aja sih. Ya hayalah temennya. Oopsie. Ah, ah, ah. Nice bro. Good job eh. next round. Lumayan lho, bro, ya. Lumayan lah mau Harap tenang, harap santuy, ya, oke? Okay? Es nice, bro Good job jangan please poca akan subscribe poca desert flag oke, oke, oke, oke, oke, oke, orang oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kali tadi oke, oke, oke, oke, E, dua kali kayaknya. Ah. Oh. Mantap. Ye udah mabrur kita joint video kali ini bro Makasih banget ya udah menonton ya. Terus kalau kalian mau beli akun CODM atau kalian bosen sama akun kalian ya, atau kalian baru main CODM langsung aja follow Instagram ya, Kita Jublen untuk beli akun di kalian ya Mabri, ya Dan Ocha minta doa dari kalian untuk Ocha supaya Ocha cepat pulih dari pasca operasi yang Ocha pernah bilang di video sebelumnya bro ya supaya Ocha bisa duduk di kursi gaming lagi. Oke. Okay? Dan yaps, sih, masih belum menonton. Dadah, semuanya oke. Okay? Jangan lupa nih, main dan terus nih. Find match sudah cepet banget sekarang. Oke, okay? uh, the best, yaudah, dadah, semuanya. See you next.